Gengs, anyong. Selamat datang kembali di channel RL23 Tech. Oke, gengs. Jadi sekarang kita langsung buka aja paketnya, yaitu Rexus Stand Banji G3 RGB with USB. Ini variannya warna hitam ya saya carinya agak susah karena banyak kebanyakan kosong dan yang ready itu warna putih jadi perlu perjuangan dan saya beli ini di toko freestyle komputer jadi saya juga mau merekomendasikan toko ini guys karena untuk respon penjual baik dan juga untuk harganya juga termasuk harga yang tidak terlalu mahal juga uh, produknya yang paling penting itu produknya guys produknya muantep oke okay, kita akan oh iya yeah, saya dapat dengan harga 189 ribu dan ini saya memakai si cepat dengan ongkir 79 ribu ke manado lalu dapat promo tokopedia juga total promo yang saya dapat uh, 60 ribu dan yang saya bayar hanya Rp200.000 sekarang, kita langsung lihat saja untuk packagingnya. Ini dusnya agak ini ya, penyok-penyok. Packagingnya dilapisi dengan bubble wrap seperti yang kalian lihat tadi yang saya buka, dan itu cukup tebal juga. Cuma ya, memang dari kurirnya kali terlalu barbar bagian depannya ada tulisan rexus dengan logo rexus seperti yang anda ketahui logo kepala robot terus ada tulisannya made for everyone untuk bagian depan ini sudah ada foto produknya dengan led yang berwarna hijau lalu di bagian kanan dari produknya itu ada tulisannya ya ada tulisan RGB led USB hub 2.0 Oke okay, dan ratusan banji J3. Untuk di bagian kirinya kita bisa lihat ini ada J3 banji. Bagian atas headset stand, di bagian tengah ada mouse banji, bagian bawah ada touch switch, di bagian kiri kanan dan belakang ada USB hub. Dan juga ada LED RGB-nya ya. Jadi ini three in one headset stand. Mouse banji dan juga USB hub untuk bagian belakangnya. Kita bisa lihat juga di sini masih ada tulisan banji J3. Ada juga spesifikasi bahasa Inggrisnya, kalian bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada everyone is gamer, terus di bawah juga ada media sosial dari Rexus. Oke, kita lihat untuk di bagian kanan dari dus ini masih ada tulisan banji g 3 dan logonya juga ada gambarnya ini sudah ada headset ada gambar tempat usb ada gambar banji mouse nya dan juga led-nya tulisan di bawah juga ada everyone is gamers Keren gamers di atasnya itu ada tulisan hashtag just play it oke kita langsung buka aja Bye. bagian dalamnya ada kartu garansi sama juga seperti kartu garansi yang kita dapat dari keyboardnya terus ada kertas panduan penggunaan ini kertas panduan penggunaan headset stand rexus Banji j3 Oke, okay, ada di platinjau, fitur utama dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada spesifikasinya juga di sini. Oke, okay, kita langsung lihat yang kita dapat di sini, kita dapat kabelnya. Dan ini kabelnya tebal, uh, quality-nya bagus ya, tebal, terus um, sepertinya akan bertahan lama. Untuk kabelnya USB ke USB ya. Jadi ini port USB ke USB. Oke. Okay. dan kita akan langsung coba melihat item utamanya. ini produk utamanya adalah stand headsetnya sendiri. dan kita akan lihat dari bentuknya seperti ini. untuk bagian bawah ada tempat lampu LED RGB-nya dan ada logo Rexus beserta tulisan Rexus di situ. dan ini adalah touch switchnya. untuk bagian tengahnya ada tempat kabel yang terbuat dari silikon. Dan itu adalah tempat kabel dari mouse-nya, jadi itu dibilangnya mouse banji. Agar USB hub-nya berfungsi dengan baik, kalian harus mencolokkan um, USB input-nya itu yang ada kabel seperti yang ada apa bulatan seperti ini, dicolokkan langsung ke stand headset-nya, lalu yang tidak ada bulatan. Hitam yang dicolokkan ke komputer atau laptop kalian. Pastikan untuk mencolokkan kabel inputnya di bagian belakang stand headset raksusnya, agar supaya USB hubnya bisa berfungsi dengan baik. Ya, kalau yang saya lakukan di video ini itu salah, guys. jadi sudah saya coba, dan bila kalian mencolokkan mouse-nya tombolnya tidak akan berfungsi hanya menyala lampunya saja jadi kalian harus mencolokkan kabel inputnya di tempat yang tepat yaitu di belakang stand headsetnya lalu dengan kabel yang um, ujungnya tepat juga guys seperti yang saya bilang tadi yang ada bulat hitamnya itu langsung ke stand headsetnya dan yang tidak ada bulatan hitam USB nya itu langsung dicolokkan ke komputer atau laptop kalian oke okay? oke okay, sekarang kita akan coba untuk memakai headset menaruh headset di stand headset ini dan let's go kita coba guys dan seperti inilah stand headset rexus Banji z 3 yang sudah memakai headset atau yang sudah ditaruh headset terlihat sangat keren cuman di sini masih berantakan karena saya ini mencobanya belum menatanya. Oke okay guys, sekian video kali ini. Jadi pertanyaannya apakah stand headset Rexus Banji J3 ini worth it untuk dibeli? Jawabannya ya. Dan toko yang saya rekomendasikan adalah toko yang tadi saya sebutkan yaitu Freestyle Computer. Oke. Okay. Berdasarkan pengalaman saya membeli headset stand Banji di situ, saya sebagai pelanggan sangat-sangat puas dan terima kasih kepada pihak tokonya. Oke, okay, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Dan sekali lagi video ini untuk kalian yang sedang mencari stand headset yang murah berkualitas dan juga tidak murahan ya guys. Ini sangat-sangat worth it dan saya juga hanya membagi pengalaman semoga tidak ada yang dirugikan semoga video ini bermanfaat thank you for watching jangan lupa subscribe and see you at the next video annyeong